saya terima nikah dan kawinnya risma nuria binti bapak Suprapto toko sah dan halal untuk diri saya dengan mas kawin tersebut tunai it's true I always... Let's face it, but lovely We'll make it as lovely I love you